jika melihat lokasi kampung tempat di mana Daryl hilang, nihil kemungkinan anak itu bisa hilang. Pulang tadi, habis ini, udah pulang, beli sebelah. enggak, enggak saya tanya juga pas, pas, uh, apa namanya? <kuh> pas uh, dicari-cari nggak ada, nggak tanya pulang, beli sebelah. Eh, kalian, Daryl diajak nggak? Nggak, nggak itu. Uh, ya. Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak, Area itu ada dan kakaknya enggak udah enggak ada. Udah enggak ada udah beli sebelah Udah pergi beli sebelah. Saya bahkan enggak tahu mereka beli sebulan. Oh, sebelah. kata mamanya. Kata mamanya. Emang anaknya ke mana sih? Sebulan cari. Barangkali ikut sama kakak tantenya, tapi saya tanya kakak kakaknya tadi enggak ikut dah dia ya, mah. Gitu ada tadi. Emang ada sih.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 Ya, ada. Ya. Nah, nah, ngobrolnya tuh di mana? Gitu. Percis Percis Pak RW ya. Nah itu tindakan pertama yang saya cari Setelah abahnya bilang anak kemana, anak kemana, yang lain pada nyari di rumah-rumah, misalnya tertembur, itu, nyari tertembur, terus. Kalau uh, lama waktu waktu berjalan, makin sore makin sore, saya membuat tindakan bilang ke mamang saya, ke tahu ketua DKM, Pak, memang tolong sebar, kasih tahu ke warga melalui sepeda, uh, bahwa kakak saya anaknya hilang. Kaget, mamang sih, yang masih darah, aku bisa, ya eh, saya juga kaget sih bila nah Ini kan diumumkan di melalui speaker gitu, kemudian tak lama kemudian keluarga berdatangan membantu hmm. sampai ke sana lokasi-lokasi yang curang, di sini pun ada sampai ke Soloan, sempat tersembunyi kayak sampai ada pula sampai saya turun naik dari rumah ke rumah naik tangga oh. melihatnya parah oh. gitu yang kata kata orang tua dulu udah suka diumpetin di para, apaan? Ah, ah. ya saya emang ngedengerin aja bu ya, apa kata mereka bisa gitu. Ya, bisa melihat sih. iya bisa sempetis kayak. udah bu. itu. gak diajak, nggak diajaknya kan. Oke, katanya pulang kali habis ini udah pulang hmm. bulan desember. enggak sih. Gitu. enggak saya tanya juga pas pas uh... apa namanya, <coughs> pas uh, dicari-cari enggak ada, katanya pulang bulan sebelah. Eh kalian, Darel diajak enggak? Enggak, enggak ikut Tapi waktu Bapak pulang bawa gerobak Darel itu ada Dan kakaknya gak, udah gak ada? Udah enggak ada, udah beli sebelah, udah pergi beli sebelah. Saya bahkan enggak tahu mereka beli sebelah Oh, kata mamanya Kata beli mamanya, emang anak-anak Sebelah, cari Barangkali ikut sama kakak-kakaknya Tapi saya tanya Enggak ikut, gak, diaman hmm. Ada tadi, emang ada sih, Bu. Itu okay. iya. Jadi uh, sekejap mata, tapi di sini ada sumur gak, Pak? Di rumah ini, Pak. Karena saya satu lubang empat rumah. Wc, dimana wc pun rapi di samping rumah. Tapi ya, rumah Bapak pun ya. Yep. Nah, ini apa di sini? Ini wc. Siher, iya. Mm -hmm. oh, yeah. yeah. nah, nah, ngobrolnya tuh di mana? Percis, bu. Percis Pak RW ya. mana tuh Nah, itu tindakan bersama yang saya cari bu, setelah abahnya bilang anak kemana, anak kemana, yang lain pada nyari di rumah-rumah, saya nyari ke kebun. Jadi terus, nyari ketubuh, terus uh, lama berwaktu, ya, waktu berjalan makin sore makin sore saya membuat tindakan bilang ke mamang saya kebetulan ketua DKM Pak memang tolong sebar kasih tahu ke warga melalui sepeda uh, bahwa kakak saya anaknya hilang kaget tuh sih yang masih ah kok bisa ya eh, saya juga. Kaget sih, Abi Nah, ini kan diumumkan di melalui speaker gitu, Bu. Ya, lama kemudian, keluarga berdatangan membantu sampai ke sana, lokasi-lokasi yang curang, Bu. Ada kan, si, tenada, ya, lalu, saya pun ada ada, Ini sampai ke selokan, ada tersembunyi, tempat sampai yang Ada pula sampai saya turun naik dari rumah ke rumah, naik tangga, oh, ya, kemudian parah ya. gitu, dan kata kata orang tua dulu udah suka diumpetin di para, apa hmm. ya saya emang ngedengerin aja bu, ya, apa kata bener. mereka gitu.